Pada episode kedua ini, masih terlihat Vincenzo yang memegang Sokdo di jendela. Vincenzo kemudian mengangkat Sokdo dari jendela ketika Sokdo berjanji pergi dari gedung itu. Sokdo mengeluhkan bekas luka yang mungkin ditinggalkan Vincenzo pada dirinya. Sokdo mengatakan kepada anak buahnya menyerang. Tetapi petugas polisi datang dan juga membubarkan mereka sebelum semuanya meledak dalam kekacauan. Setelah itu, Yu-Chan mengajak Vincenzo menuju ke ruang kerjanya. Di sana Yu-Chan bertanya kenapa gedungnya dijual dan mempermainkan semua penghuni. Vincenzo menjawab dengan jelas, kalau Paco diancam untuk menandatangani perjanjian jual-beli. Yu-Chan meminta Vincenzo untuk kembali ke Italia namun dia menolak melakukannya. Setelahnya Vincenzo pergi sambil berjanji memperjuangkan gedung tersebut dan mendapatkannya kembali. Ketika Vincenzo telah pergi, seorang reporter datang dan mencari Vincenzo, karena ternyata Vincenzo yang memanggil reporter tersebut. Namun sayang, Vincenzo sudah pergi. Di luar gedung terlihat Vincenzo diikuti oleh Hong Cha yang, yang penasaran dengan alasan Vincenzo untuk mempertahankan gedung itu. Padahal gedung itu laku dengan harga mahal dan seharusnya dia dan kliennya senang. Setelahnya Cayang pergi ke arah berbeda dan Vincenzo terlihat kebingungan. Scene selanjutnya memperlihatkan seluruh penghuni gedung sedang berkumpul. Mereka merasa dibohongi dan dibodohi oleh Vincenzo. Mereka juga mengatakan kalau Vincenzo lebih jahat dari Paco. Tidak hanya itu, mereka juga berencana untuk memberi pelajaran kepada Vincenzo. Namun Yu Chan tiba-tiba bicara dan mengatakan kalau ada baiknya mereka mencari tahu dahulu. Apakah Vincenzo ada di pihak mereka atau bukan? Sin kemudian berubah, memperlihatkan jaksa Choi Miung-hee di kantornya, dan sedang membicarakan hal penting dengan seorang pria. Selanjutnya, Vincenzo terlihat di dalam ruangan rumah sakit berbicara dengan Paco. Dari sini kita bisa tahu jika Paco ternyata belum meninggal akibat kecelakaan mobil itu. Paco berbicara mengenai gedung dan meminta Vincenzo menghancurkan gedung itu sebelum konstruksi babel melakukannya. Sin kembali mengisahkan kejadian tiga tahun lalu yang telah kita lihat sebelumnya di episode 1 yaitu mengenai ruang khusus yang menampung emas. Ternyata ada alat khusus di ruang bawah tanah, yang dapat memicu getaran dan dapat merobohkan gedung apabila ada yang mencoba untuk masuk. Lanjut, dijelaskan semua orang yang terlibat dalam pembangunan ruang rahasia itu harus disingkirkan kecuali Vincenzo dan Paco. Selanjutnya Sin memperlihatkan waktu setahun lalu. Selanjutnya di mana berita mengungkapkan Wang Saolin meninggal karena serangan jantung Usai berenang. Sin selanjutnya memperlihatkan Vincenzo yang berdiri di depan kuil. Lalu terlihat Biksu dan pria baju merah datang sambil berbicara kalau kuil akan segera direnovasi. Mendengar hal itu Vincenzo berteriak keras dan mengagetkan seluruh orang di dalam kuil. Sementara, di sisi lain Cha yang hampir menyelesaikan kasus terkait farmasi Babel, mengingat ayahnya yang tidak mempunyai kartu lagi untuk bisa dimainkan. Kemudian tiba-tiba John Woo datang dan mengkonfirmasi bahwa divisi farmasi Babel telah menghubunginya dan mengatakan salah satu peneliti yang dikarantina telah hilang. Sin kemudian beralih ke badan intelijen, di sana terlihat pria yang sebelumnya masih berusaha mengatakan kalau Vincenzo seorang mafia yang dapat merusak kedamaian negara, namun masih belum mendapat respon dari atasannya.